Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel My Learning Kali ini kita akan membahas langkah-langkah Di dalam menyusun laporan keuangan Dengan menggunakan Microsoft Excel Baik, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus menyiapkan menu-menu yang akan kita gunakan yang pertama adalah kita akan melihat ataupun membuat master akun mana master akun ini kita ketikkan dalam Microsoft Excel lihat pada kasus PT Karisma Digital pada halaman 26 di buku modul yang kemudian baca kebijakan akuntansi yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah kita akan mengetikkan nomor dan nama akun yang akan digunakan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dalam hal ini PT Kharisma Digital yang ada pada halaman 27. Ini kita ketikkan di dalam sheet yang pertama yang kita sebut dengan nama master akun. Oke, seperti ini. Ini udah kita ketikkan nama-nama akunnya, mulai dari aset, current aset, fixed aset, liability, yang kemudian current liability. Long term liability, equity, income, cost of goods sold atau harga pokok penjualan, expense. Dimana di sini ada expense sales, yang kemudian general administration expense, ada income dan ada expense. Nah ini akan kita ketikkan pada yang disebut dengan sheet master account Yang selanjutnya kita akan membuatkan master buku bantu dalam hal ini adalah buku bantu piutang, buku bantu utang dan buku bantu persediaan. Ini bisa kita lihat pada halaman 31. Di mana di sini ada daftar piutang piutang kepada Mira Digital, Panorama foto yang kemudian piutang kepada karyawan yaitu Angga Adrianto, Stefani dimana semua daftar-daftar ini kita ketikkan dalam Microsoft Excel seperti terlihat pada sheet yang kedua yang kita buat dengan namanya Master Buku Bantu nah seperti ini perampilannya Yang selanjutnya setelah kita membuat Top Master Buku Bantu, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat <coughs> jurnal umum. Nah, jurnal umum di sini bisa kita lihat contohnya pada halaman pada halaman 22 ini itu membuat tabel jurnal umum. Nah ini kita ketikkan juga. Ini kita buatkan ataupun kita lihat contohnya seperti ini jurnal umum. Nah di sini ada nomor akun dimana di sini nanti akan kita ketikkan nanti pada saat implementasi nomor akun yang akan kita gunakan dalam mencatat transaksi. Yang kemudian ada kolom tanggal Kolom tanggal ini digunakan untuk mencatat tanggal transaksi Yang kemudian nomor bukti Di mana di sini kita gunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi Yang kemudian di sini ada tambahan kolom Yaitu ID customer ataupun vendor Ini nanti kita akan mencatatkan nomor ID customer atau vendor Tujuannya adalah Untuk Mengidentifikasi nama customer ataupun nama vendor, yang kemudian di sini adalah keterangan. Keterangan di sini adalah nanti kita akan mengetikkan berdasarkan nomor akun, yaitu nama-nama akun yang digunakan di dalam transaksi. Yang kemudian di sini ada kolom referensi, di mana di sini tujuannya adalah untuk untuk mendokumentasikan daripada bukti transaksi yang telah terjadi yang kemudian ada kolom debit dan ada kolom kredit yang di sini adalah kita memasukkan angka-angka sesuai dengan aturan debit kredit yang berlaku pada akun tersebut yang kemudian di sini ada adalah bantu yaitu bantu untuk persediaan dimana di sini nanti kita akan menerapkan metode persediaan dengan metode rata-rata dimana di sini ada penerimaan barang di sini nanti akan kita ketikkan pada saat melakukan pembelian barang. Quantity-nya berapa dan harganya yang kemudian di sini ada juga kode persediaannya sesuai dengan yang ada pada master buku bantu. Yang kemudian di sini nanti ada jumlah yaitu perkalian antara kuantiti dengan harga. Demikian juga pengeluaran. Pengeluaran di sini adalah jumlah barang yang dikeluarkan ataupun yang dijual. Di mana di sini harga yang kita gunakan adalah bukanlah harga jual tetapi yang kita gunakan adalah harga pokok daripada barang tersebut. Yang kemudian ada jumlah di mana di sini adalah perkalian dari kuantiti dikali dengan harga. Yang kemudian di sini ada kolom saldo di mana kolom saldo ini adalah pengurangan daripada jumlah saldo awal ditambah dengan penerimaan dikurang dengan persediaan nah ini untuk jurnal umum nah setelah kita buatkan jurnal umum dan jurnal umum ini kalau bisa kita buat lebih banyak yaitu kita anggap saja sampai dengan 150 baris ataupun sampai 140 baris nah setelah selesai kita membuat Tabel jurnal umum. Langkah selanjutnya adalah kita akan mempersiapkan buku bantu. Yang pertama adalah buku bantu piutang. Nah, buku bantu piutang di sini, dimana di sini dengan judul PT Karisma Digital buku bantu piutang. Dimana dalam hal ini ada tabel. Yang pertama di sini ada kode pelanggan, nama pelanggan. Nah, jika diperlukan di sini bisa kita ketikkan alamat daripada si pelanggan tersebut alamat yang kemudian jika ada di sini bisa kita buatkan juga nomor telepon. Nah tujuannya di sini untuk membuat alamat dengan nomor telepon adalah untuk untuk mengetahui alamat pasti daripada si customer kita, nanti di sini kita akan buatkan rumus-rumusnya dimana nanti di rumus di sini adalah kita akan menggunakan fungsi lookup. nah kemudian setelah kita membuatkan buku bantu piutang ini cukup satu saja dulu kita buatkan mana dalam buku bantu piutang ini terdiri dari tanggal tanggal 1 yang kemudian di sini tanggal 1 ini adalah saldo awal dimana saldo awal yang nanti akan kita ketikkan pada kolom saldo yang kemudian tanggal 31 Desember di sini mutasi piutang adalah mutasi piutang daripada si pelanggan tersebut berapa jumlah debit dan berapa jumlah kredit yang pada akhirnya nanti akan ketahuan berapa jumlah saldo akhir piutang daripada si pelanggan tersebut langkah selanjutnya adalah setelah kita membuatkan buku bantu piutang yang kemudian kita masuk ke buku bantu hutang buku bantu hutang ini pada prinsipnya hampir sama seperti oh, buku bantu persediaan piutang dimana sini sama ada kolom saldo ada kolom debit kredit, keterangan, nomor bukti dan lain segala macam. yang kemudian buku bantu piutang ini pada prinsipnya hampir sama di sini juga bisa kita buatkan alamat yang kemudian di bawahnya nomor telepon boleh kita tambahkan yang jika memang ada nomor teleponnya bisa kita tambahkan nah ini buku bantu utang dimana ada kode supplier di, di, di, di, di dalam kode supplier nanti akan kita ketikkan kode suppliernya yang kemudian nama suppliernya di mana nanti di sini kita akan menggunakan rumus B-Lockup demikian juga dengan di alamat dan nomor telepon juga nanti kita akan menggunakan rumus lookup nah di sini juga sama ada tanggal nomor bukti keterangan referensi debit kredit saldo nah di sini harus kita pahami bahwa utang adalah bersaldo normal kredit nah di sini nanti untuk mengetahui kita akan menggunakan di sini nanti rumus yaitu menggunakan rumus if. Setelah kita buat buku bantu hutang, langkah selanjutnya adalah kita menyediakan adalah buku bantu persediaan. Nah, buku bantu persediaan ini pada prinsipnya sama seperti yang ada pada jurnal umum, yaitu dimana mana di sini ada kolom penerimaan, ada kolom pengeluaran dan ada kolom saldo. Nah, ini kita lihat buku bantu persediaan. Nah, di sini kita buatkan PT. Karisma Digital. Nah, kode persediaan, nama persediaan. Yang kemudian tanggal, keterangan, penerimaan, kuantiti, harga, jumlah, pengeluaran. Kuantiti, harga, jumlah, demikian juga dengan saldo. Nah, di mana nanti di sini akan kita ketikan. Dalam pengeluaran di sini adalah berdasarkan harga terakhir harga terakhir nanti yang akan kita lihat di kolom saldo, di kolom saldo. Nah, ini kita buatkan. Nah setelah kita buatkan buku bantu persediaan ini, buku bantu utang dan buku bantu piutang, dimana nanti keterkaitannya dengan jurnal umum adalah bahwa jika terjadi transaksi utang, piutang dan persediaan pada jurnal umum maka di sini secara otomatis akan terinputkan di piutang, utang dan persediaan. Nah setelah kita buatkan jurnal umum yang dimana mana di sini dibantu dengan buku bantu piutang, utang dan persediaan, langkah selanjutnya adalah kita buatkan buku besar. Nah buku besar di sini kita buatkan saja nanti juga sama di sini akan kita ada rumus, rumus-rumus yang akan kita gunakan di sini. Gimana nanti di sini kita akan menggunakan rumusnya adalah pakai VLOOKUP berdasarkan kode perkiraan Yang kemudian di kolom saldo juga demikian baik saldo kredit maupun saldo debit Yang kemudian mutasi, mutasi transaksi yakin disini akan kita menggunakan rumus Sampit yang kemudian di kolom saldo di sini kita akan menggunakan rumus 4 Nah untuk sementara satu saja dulu kita selesaikan seluruhnya, setelah selesai nanti tinggal kita copy-copy sebanyak jumlah akun yang kita gunakan dalam hal ini, kalau tidak salah sekitar 76 akun yang akan kita gunakan. Artinya di sini kita akan membuat buku besar masing-masing akun yang ada di dalam master akun. Nah, langkah selanjutnya setelah kita buatkan buku besar, maka kita buatkan neraca saldo. Nah, neraca saldo di sini adalah saldo-saldo daripada saldo akhir daripada yang terdapat pada buku besar yang akan kita masukkan menggunakan rumus di neraca saldo yang terdiri dari nomor akun, keterangan, referensi, debit, kredit. Di sini adalah saldo awal yang kemudian mutasi debit dan kredit, yang kemudian di sini ada neraca saldo akhir. Nah, inilah neraca saldo akhir yang akan kita gunakan sebagai dasar dalam hal menyusun laporan keuangan. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu dalam hal pembuatan tabel. Nah, kita coba akan gunakan rumus yang akan kita gunakan dalam hal me implementasikan transaksi yang terjadi pada PT Karisma Digital. Di mana di sini adalah transaksi yang terjadi di bulan Desember pada tahun 2017. Seperti kasus yang ada di halaman 26 yaitu maaf yaitu Uh, Desember 2017 Kalau tidak salah Kita coba lihat transaksinya Oh sorry Ini 2011 2011 Oke okay. Nah disini waktu transaksinya Coba baik kita akan coba Gunakan Yang pertama adalah Bagaimana kita membuat rumus di kolom jurnal umum. Oke, okay. nah di sini kita akan coba membuat rumus yaitu pada kolom keterangan, dimana nanti di sini di kolom keterangan ini akan berisi nama-nama akun. Nama akun di sini adalah berdasarkan kode akun ataupun nomor akun. Nah kita akan buatkan di sini yaitu rumus di lookup yaitu dengan cara sama dengan di lookup buka kurung, Nah, di mana di sini kita lihat yang berwarna biru ataupun berwarna war tebal hitam di sini di mana lookup value. Artinya di sini nilai mana yang mau akan kita lihat yaitu nilai ataupun angka ataupun kode yang ada pada kolom B7. nah sejajar dimana mana di sini kita juga mengetikkan pada F7. rumus lookup yang kemudian di sini kita berdasarkan kode akun, kemudian perhatikan di dalam rumusnya apakah menggunakan koma atau titik koma, tergantung pada komputer masing-masing. Jika menggunakan koma, silahkan ketikkan koma, tetapi jika menggunakan titik koma maka gunakan titik koma. Dalam hal ini di komputer bapak di sini adalah menggunakan titik koma. Kemudian titik koma, yang kemudian di sini setelah kita ketikkan titik koma ada di sini muncul tabel array tabel mana yang mau kita baca ya, berarti di sini tabel yang kita baca adalah yaitu tabel master account itu kita klik klik master account yang kemudian kita blok mulai dari kode akun. kenapa mulai dari kode akun? karena kita akan menggunakan nama akun berdasarkan kode akun yang ada di jurnal umum Nah, kita kita blok mulai dari nomor akun yaitu pada A6 sampai dengan F F84 yaitu pada baris yang terakhir daftar akun yang kita miliki. Yang kemudian kita kunci dengan menggunakan F4. Yang selanjutnya kita ketikkan lagi titik koma. Nah, di sini adalah kita lihat bahwa kita mau membaca kolom yang mana kalau kita menggunakan kolom ataupun nama akun yang menggunakan bahasa Inggris berarti kita menggunakan koma dua kenapa koma dua karena kita mulai membloknya dari nomor akun maka nomor akun inilah sebagai kolom yang pertama tetapi jika kita menggunakan nama akunnya berdasarkan bahasa Indonesia maka di sini adalah ada pada kolom yang ketiga itu di sini kita ketikkan ketiga karena kita akan menggunakan yang pakai bahasa Indonesia yang kemudian titik koma kemudian di sini muncul true ataupun false nah di sini yang kita gunakan adalah false klik dua kali pada false nya yang kemudian tutup kurung kemudian enter nah maka di sini akan muncul na not available kenapa not available karena belum ada di sini yang namanya nama akun ataupun nomor akun. Kita coba buatkan salah satu nama akun di sini katakanlah di sini virtual 11130. Kita coba ketikkan di jurnal umum di nomor akun 1130. 1130 Coba kita cek lagi di master account 1130 ya. Oke kita copykan saja ke jurnal umum 1130 Nah sini sudah muncul pinta usaha Artinya di sini bahwa kita harus Menggunakan kode akun harus sama persis seperti apa yang ada pada master akun. Jika dia tidak sama persis, maka akan tidak akan terbaca seperti tadi. Di sini kita coba do. Nah di sini enak. Kenapa enak di sini? Ada namanya di sini tanda petik. Sementara kalau kita lihat di master akun 113 di sini tidak ada tanda petik. Ada 113. Okay, kita coba ke jurnal umum lagi satu nah di sini akan muncul piutang usaha kita coba lagi Keith. yang lain kita coba yang paling bawah katakan di sini delapan Oke, okay, kita coba 830. Oke, okay, di ini pendapatan denda terhormat. Nah. Setelah sudah artinya di sini sudah rumusnya sudah bisa digunakan, maka ini bisa kita kopikan sampai selesai ke bawah. Kita copy Ctrl C yang kemudian blok mulai dari F9 sampai dengan terakhir pasir di bawah kemudian kontrol V Nah ini sudah bisa kita gunakan untuk mencatat transaksi. Oke. Okay. Yang selanjutnya setelah kita menggunakan rumus di sini, apakah kita menggunakan rumus juga di kolom debit? Tentunya tidak. Semua mulai dari kolom debit sampai dengan kolom saldo di sini kita ketikkan nanti secara manual. Namun dalam hal ini nanti dalam persediaan perlu kode. Yang akan kita gunakan tujuannya adalah untuk membantu, untuk buku bantu persediaan. Dan di mana dalam buku bantu persediaan nanti, masing-masing persediaan akan kita buatkan buku bantunya. Oke, sekarang sudah selesai dalam hal membuat rumus pada jurnal umum. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuatkan rumus pada buku bantu piutang. Nah, buku bantu piutang di sini belum ada di mana di sini ada kode pelanggan. Di mana nanti kode pelanggan ini berdasarkan kode pelanggan maka akan muncul nanti di sini nama pelanggan. Nah, di sini sama kita menggunakan juga rumus di VLOOKUP buka kurung yang kemudian yang lookup value yaitu yang kita lihat adalah nilai ataupun kode yang ada pada kolom C4 yang kemudian titik koma Kemudian tabel arai. Berarti di sini karena di sini buku bantu piutang berarti kita masuk ke master buku bantu yaitu pada buku bantu piutang. Nah dalam hal ini kita bisa menggunakan kode. Kita blok mulai dari kode yang kemudian sampai ke sampai dengan ke kolom keterangan. Kemudian sampai kolom ke bawah juga boleh. Yang kemudian yang mau kita kita tutup ataupun kita buat tanda string, ataupun kita block, yang kemudian titik koma. Yang selanjutnya adalah kita akan membaca nama pelanggan, yaitu ada pada, kol pada kolom yang kedua. Kolom yang pertama, kolom yang kedua. Maka di sini kita ketikkan dua, kemudian titik koma, kemudian kita pilih false. Kemudian tutup kurung, selanjutnya kita enter ini masih na kenapa na karena di sini masih belum ada kode pelanggannya nah di sini kalau kita coba masukkan kode pelanggannya cs001 kita coba masukkan kode pelanggan cs001 maka di sini akan muncul nama pelanggannya yaitu Miraco Digital ini secara otomatis akan muncul yang kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi kolom saldo. Dimana kolom saldo di sini adalah bahwa piutang adalah memiliki saldo normal debit Maka dari sini, untuk mengisi ini juga kita berdasarkan master buku bantu. Dimana di sini Miraco Digital memiliki piutang sebesar 104 juta Nah kalau kita lihat di sini, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, di sini juga kita buatkan rumus sama seperti tadi, yaitu menggunakan plookup, sama dengan plookup, buka kurung. Nah, di sini juga berdasarkan kode pelanggan, kita klik di kode pelanggannya, yang kemudian tutup kurung, titik koma, yang kemudian kita klik lagi master buku bantu, kita blok lagi mulai dari kode pelanggan sampai dengan ke kolom saldo, ataupun boleh ke kolom keterangan sampai dengan yang terakhir, yaitu pada S11. Kemudian kita tekan F4, kita kunci, kemudian titik koma, di sini kita lihat kolom ke berapa yang mau kita baca, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. berarti di sini kita gunakan koma 4, kemudian titik koma, kemudian pulse, kemudian tutup kurung enter, nah secara otomatis di sini sudah muncul yaitu saldo sebesar 104 juta oke, yang selanjutnya adalah kita di disini menggunakan mutasi piutang terbaik mutasi debit maupun mutasi kredit, nah disini dalam hal kolom debit dan kredit ini kita akan menggunakan rumus sum if di mana sumber data daripada mutasi debit dan mutasi kredit adalah per bersumber dari jurnal umum dimana nanti dalam hal ini kita akan menjumlahkan piutang berapa yang di debit dan berapa yang di kredit berdasarkan kode pelanggan Oleh sebab itu di buku bantu piutang kita menggunakan di kolom debit yaitu pada kolom F10 menggunakan rumus S sama dengan sum if buka kurung di mana di sini range range di sini adalah range yang mana yang mau kita jumlahkan. Kalau kita menjumlahkan berdasarkan kode pelanggan, berarti kita juga akan memblok mem ataupun kita akan blok mulai dari kode pelanggan yang ada pada jurnal umum. dimana di sini kalau kita lihat kode pelanggannya ada pada kolom E8. Nah, di sini kita blok mulai dari e8 sampai dengan i sampai ke bawah sampai selesai semuanya sampai dengan i139 kemudian kita kunci dengan f4 kemudian titik koma nah di sini ada muncul kriteria kriterianya apa yang mau dijumlah yang mau kita jumlahkan yaitu kriterianya berdasarkan kode Pelanggan yang ada di buku bantu piutang, nah kita klik di kode pelanggannya di C4, kemudian kita titik koma lagi. Yang selanjutnya di sini ada sambring, nah dimana sambring di sini yang kita mau jumlahkan, yang ada pada posisi debit, yang ada pada jurnal umum. Maka kita akan blok mulai dari mulai dari H139. Sampai dengan H8 Nah disini yang harus kita perhatikan Kalau dari awal kita menggunakan adalah Memblok mulai 8 Pada saat menjumlahkan juga kita harus memulai dari Baris ke 8 Kalau diakhiri 139 Maka kita juga harus mengakhiri dengan 139 Kemudian kita tekan F4 nah di sini kemudian kita tutup kurung kemudian kita enter nah di sini kosong kenapa kosong karena tidak ada yang mau dijumlahkan demikian juga dengan di kolom kredit di kolom kredit juga kita akan tetap menggunakan rumus sum if yang mana nanti di sini di kolom kreditnya mau kita jumlahkan adalah mutasi piutang yang ada pada kolom kredit yang ada di jurnal umum nah di sini kita kita lagi rumus, sum, it, buka kurung, di mana ringnya sama seperti tadi, itu dimulai dari kode vendor atau customer sampai dengan kolom kredit sampai yang kita blok, sampai dengan baris terakhir yaitu pada I139, kemudian kita tekan F4, kemudian titik koma, kemudian di sini kriteria, kriterianya sama seperti tadi yang ada di buku bantu-pembantu piutang yaitu kode pelanggan, kita klik kode pelanggannya, kemudian titik koma, yang kemudian samring nah di sini yang mau kita jumlahkan pada kolom kredit, maka di jurnal umum kita jumlahkan kolom kredit, yaitu mulai dari I139 sampai dengan I8 oke, kemudian kita kunci dengan F4 kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini masih kosong karena apa? Karena belum ada sisi debit dan sisi kredit. Sebagai contoh kita lihat, umpamanya pada kolom atau pada jurnal umum, kita ketikkan kode pelanggan pada ID customer, CS001, kemudian kita ketikkan angka 200 ribu pada kolom debit, atau 2 juta di kolom debit, maka secara otomatis di buku bantu piutang di debit akan muncul 2 juta. Demikian juga halnya kalau di sini kita ketikkan di kolom kredit 1 juta atau 10 juta, maka di buku bantu piutang juga akan muncul 10 juta. Nah, jadi permasalahan adalah berapa saldonya sekarang. Nah di sini kita akan menggunakan yang namanya rumus sum e, rumus e, jika. Oke, okay, di mana di sini kita harus paham yang namanya saldo normal debit dan saldo normal kredit. Oke. Okay. Yang kemudian ini kita hapus dulu yang ada di jurnal umum biar tidak rancu, kita hapus kode pelanggannya, maka secara otomatis tubuh piutang ke bantu piutang jual akan hilang. Okay, di sini, karena piutang adalah bersaldo normal debit, maka di sini kita gunakan rumus IF sama dengan IF (buka kurung) jika saldo debit ditambah dengan mutasi debit. Lebih besar dari saldo kredit ditambah dengan mutasi kredit. Maka Buka kurung dua kali Maka Saldo debit Ditambah dengan mutasi debit Tutup kurung Dikurang Buka kurung Saldo debit Sorry, saldo kredit Ditambah dengan Mutasi kredit Tutup kurung Tutup kurung maka yang kayak itu maka yang lainnya adalah 0. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Maka di sini secara otomatis dia akan muncul namanya di sini saldo yaitu 104 juta. Boleh tidak Pak di sini kita ketikkan dengan rumus yang sama boleh agar kita nanti lebih mudah dalam hal membuat buku bantu utang. Oke. Okay. Ya, di sini kita akan coba membuat rumus IF juga sama. Yang pertama sama dengan IF buka kurung jika saldo kredit ditambah dengan mutasi kredit lebih besar daripada saldo debit ditambah dengan mutasi debit. Maka buka kurung dua kali. Maka saldo saldo kredit ditambah dengan mutasi kredit Tutup kurung Dikurang dengan saldo debit Ditambah dengan mutasi debit Tutup kurung Kemudian titik koma yang lainnya adalah 0 Tutup kurung Enter di sini kurang satu lagi terkurung kemudian yang lainnya di sini tidak ada nol kenapa nol karena di sini mutasi debit lebih besar daripada mutasi kredit, kredit ataupun saldo debit lebih besar daripada saldo kredit maka dia nol nah setelah itu setelah kita buatkan sudah selesai semua rumusnya, kita pastikan semua sudah masuk. Sama seperti tadi di contoh tadi, kita pegang di jurnal umum yaitu CS001 tadi. Itu di buku bantu yaitu CS001. Itu jurnal umum. Nah, di sini secara otomatis di buku bantu putang saldonya sudah berubah. Oke. Okay. Ini untuk buku bantu piutang. Nah, setelah kita buat, kita pastikan satu sudah selesai. Kita cek di master buku bantu piutang. Kita ada berapa perusahaan yang ada saldonya? Kalau oh, ada dua, yaitu Miraco dengan panorama. Tetapi di sini ada dua karyawan yang memiliki seperti contoh yang ada di... Nah, di sini ada dua, Angga Andrianto dengan Stefani di sini kita ketikkan lagi, Angga Andrianto. Oke, kita cek, Angga Andrianto 1.500 nah di sini kita masukkan saldonya 1.500 Tapi kebanyakan rp Kita kasih dengan kode KR Karyawan 01 Dengan karyawan 02 Yaitu dengan nama Stefani Agustina Stefani Agustina Yaitu dimana Piutangnya adalah Rp600.000 Di sini Rp600.000 Nah, di sini kalau begitu ada 1, 2, 3, 4 yang memiliki saldo. Maka di buku bantu bitang boleh ini kita copy. Kita blok semuanya. Kita kopikan Masuk ke baris bawah. Kita copy. Ini kita ganti CS-nya. CS01 menjadi CS02. Maka secara otomatis ini akan berubah. Yaitu saldo awal 77 juta500 kita cek di master buku bantu betul ratus yang kemudian ada dua yaitu karyawan Angga Andrianto dengan Stefani Agustina sama juga ini kita tinggal kopikan lagi ini kita agak jauhkan ke bawah kemudian kita kita pastikan kita ganti kode pelanggan ini menjadi kode karyawan ataupun ID karyawan. Nah, dimana tadi di sini kita katakan kodenya adalah KR001. Kita copy, kita masukkan ke sini KR001. Nah, secara otomatis ini berubah menjadi. 1, 500, nah kemudian yang kedua sama ini kita copykan lagi untuk kr002 kita copy kita ganti menjadi kr02 okay, KR, KR, kr01 tadi masih sama seperti yang di atas kita ganti menjadi kr02 secara otomatis akan berubah saldonya menjadi 600 ribu nah ini untuk ban, buku bantu Piutang baik itu piutang customer maupun piutang karyawan. Oke mungkin sampai di sini bisa dipahami ya. Jika bisa dipahami nanti kita akan diskusikan di kelas. Nah langkah selanjutnya adalah membuat buku bantu utang. Ini pada prinsipnya hampir sama seperti kita dalam hal membuat buku bantu piutang. dimana dalam hal ini kita tetap menggunakan yang namanya fungsi VLOOKUP, okay. yang pertama dalam hal nama suppliernya sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, kemudian kita klik pada kode suppliernya, kemudian titik koma Tabel array-nya di sini adalah di master book bantu, yaitu yang kita ambil adalah hutang. dimana di sini kita akan mulai ngeblok, mulai dari kode pelanggan sampai dengan terakhir. Di sini boleh sampai dengan D21 yang kemudian kita blok dengan F4, kemudian titik koma yang mau kita baca adalah pada kolom yang ke 2. Maka di sini ,2. Kemudian kita klik pulse, klik dua kali, kemudian enter. Nah, di sini belum muncul tapi kalau umpamanya di sini kita ketikkan kode dari si pendornya adalah SL001, maka di buku bantu utang di sini akan muncul nama pelanggannya yaitu PT Nikol. Nah, di sini belum kelihatan berapa jumlah saldo daripada utang kepada PT Nikol. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan fungsi up. nah agar lebih mudah karena di sini sudah ada fungsi plookup dimana di sini kalau kita lihat di master buku bantu saldonya ada pada kolom keempat kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 nah, untuk membantu kita mempercepat pekerjaan kita tinggal mengkopi rumus yang ada pada sel C6 yaitu dengan cara kita blok seperti ini kita blok dari atas kemudian control C kemudian jangan lupa klik ataupun tekan escape untuk membatalkan yang selanjutnya karena utang adalah bersaldo normal kredit maka kita letakkan di kredit kemudian klik dua kali kemudian control V kemudian kita enter nah di sini masih muncul adalah PT call kenapa PT call karena di sini masih koma 2. Sementara saldo ada di sini adalah pada kolom yang keempat. Kolom satu, kolom 2, kolom 3, kolom keempat. Maka ini akan kita ganti 2 menjadi 4. Kemudian enter. Maka di sini secara otomatis akan muncul saldo utang kepada PT. Nikol 196 saldo awal. Nah, di sini, di mutasi debit dan mutasi kredit pada prinsipnya hampir sama dengan yang ada pada buku bantu utang, buku bantu piutang. semuanya di sini kita akan menggunakan fungsi if Nah, di sini di kolom debit juga sama. Sama dengan if buka kurung. Nah, di mana di sini ranknya nanti di sini kita akan menggunakan atau menjumlahkan utang berdasarkan kode pelanggan, kode supplier, nah di mana di sini rank, rank di sini adalah bersumber daripada ataupun, kita, sebelum kita lanjutkan, di mana mutasi daripada debit dengan mutasi kredit ini semuanya bersumber dari jurnal umum, yaitu berdasarkan kode vendor ataupun kode pelanggan maka nanti di sini kita akan memblok mulai daripada ID customer ataupun vendor sampai dengan ke kolom kredit oke okay, kita coba sama seperti tadi waktu kita membuat buku bantu yuta sama dengan sumit buka kurung range nah di sini karena disini sumbernya adalah bersumber dari jurnal umum maka kita klik jurnal umum dimana kita blok mulai daripada kode customer atau vendor sampai dengan ke kolom kredit sampai dengan batas terakhir yaitu pada I139 kemudian F4 kita kunci titik koma kemudian muncul kriterianya kita klik lagi buku bantu utang kriterianya adalah berdasarkan kode supplier karena berdasarkan kode supplier kemudian kita kita ketik titik koma yang kemudian sambring karena di sini kolom debit maka yang kita jumlahkan juga adalah kolom debit mulai dari H139 sampai dengan H8 sampai dengan H8 kemudian F4 kemudian tutup huruf enter nah, di sini masih kosong selanjutnya di kolom kredit juga sama ini pada prinsipnya kalau kita mau mempermudah pekerjaan ini bisa kita kopikan seperti tadi ctrl c yang kemudian escape kemudian klik dua kali di kolom kredit kemudian ctrl v nah di sini kita lihat ini masih kredit nah, kredit ini kalau di jurnal umum ada di kolom apa ini di kolom i yang kemudian kalau kolom I itu kredit yaitu kolom I. Nah, di sini kalau kita lihat di sini di kolom kredit masih di kolom H maka H ini kita boleh ganti menjadi I. yang kemudian ini juga kita ganti menjadi I. kemudian kita enter maka di sini akan muncul 0. Kenapa? karena belum ada dijumlahkan. tetapi kalau umpamanya seperti yang diutang tadi kode SL001 kita taruh di jurnal umum pada yang ada angka di sini kita coba masukkan di sini. Nah, secara otomatis buku bantu piutang tadi akan kosong. Semua kosong tidak ada mutasi debit dan kredit, tetapi dia akan berpindah ke buku bantu utang. Di sini di debit ada 2 juta, di kredit ada 10 juta. Kita lihat di debit ada 2 juta, di kredit ada 10 juta. Ini sama seperti buku bantu nah setelah kita menjumlahkan pada mutasi debit dan mutasi kredit langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan saldonya apakah bersaldo normal debit atau bersaldo normal kredit nah di sini karena di sini bersaldo normal kredit maka kita ketikkan rumus if di kolom kredit boleh nggak pak juga di kolom debit boleh tapi di sini kita coba di kolom kredit menggunakan fungsi if sama dengan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 Kemudian, kurang, buka kurung, dikurang dengan saldo debit, ditambah dengan mutasi debit, tutup kurung dua kali, maka yang lainnya adalah nol. Kemudian, enter. Oke, di sini sudah muncul dua juta dua Nah, di sini boleh nggak, Pak? Kita gunakan boleh dengan rumus yang sama. Tapi di sini Kalau di debit berarti saldo normal debit Saldo debit ditambah dengan mutasi debit Debit besar daripada Saldo kredit ditambah dengan mutasi kredit Maka debit Saldo debit ditambah mutasi debit Dikurang saldo kredit ditambah dengan mutasi kredit Ini pada rumus yang ada pada kolom H okay. Nah ini SL01, kita cek di buku bantunya. Ternyata cuma satu, itu pada tanggal 25 Oktober. Nah, ini buku bantu hutang Nah, disini juga pada prinsipnya hampir sama seperti yang ada. Kalau umpamanya ada lagi vendor kita yang lain, maka kita tinggal kopikan saja ke bawah, kemudian kita copy kemudian kodenya kita ganti menjadi SL002 maka di disini akan muncul PT Untung Selalu kenapa Untung Selalu? karena di buku masternya SL2 adalah PT Untung Selalu nah ini sampai dengan buku bantu hutang Nah sampai di sini kira-kira sudah cukup jelas ya namun jika nanti ada masalah kita akan coba bahas di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah membu membuat buku bantu persediaan. Nah, buku bantu persediaan ini pada prinsipnya hampir sama seperti buku bantu pitang, cuma yang berbeda adalah ada berapa jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan jumlah saldo. Dimana nanti di sini adalah kita menjumlahkannya ataupun dalam hal mengisi data-data yang ada pada kolom-kolom ini, adalah bersumber dari jurnal umum yaitu pada alat bantu persediaan. Nah, dari sini nanti sumbernya untuk mengisi ke buku bantu persediaan. Oke. Okay. Di sini ada kode persediaan, ada nama persediaan. Nah, di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP sama seperti tadi sama dengan VLOOKUP buka kurung yang kemudian kita klik kode persediaan, karena nanti akan dibaca berdasarkan kode persediaan kemudian koma tabel array, berarti kita ambil dari master buku bantu kita coba cek di buku bantu persediaan nah, di sini kita blok mulai dari kode barang sampai dengan total harga pokok boleh, sampai dengan harga pokok boleh kita blok sampai ke bawah, yaitu D33, kemudian kita tekan F4, kemudian titik koma, karena yang mau kita baca di sini adalah, nama daripada barang, yaitu nama barang ada pada kolom yang kedua, kolom yang pertama, kolom yang kedua, maka di sini, kita ketik dua selanjutnya adalah, kita ketik, ketik lagi titik koma, Kemudian kita klik dua kali pada pause, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Ada nah, di sini NA, karena belum ada kode persediaan. Nah, kita coba lihat di buku bantu persediaan, kita coba ambil N001. Kita coba ketikan di buku bantu persediaan N001, kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul Nicole D700. Ini juga sama, Nicole D700. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal. Saldo awal di disini juga boleh kita menggunakan rumus piloxab, up, sama seperti tadi, untuk mempercepat pekerjaan kita. Kalau di sini kita lihat quantity di buku master, buku bantu master, buku bantu, maka quantity ada pada kolom ketiga. Nah, di sini kita cukup. Kita klik lagi di nama persediaan, kemudian kita blok kemudian control C, kemudian kita klik escape. Kita klik dua kali pada kolom saldo, yaitu pada kolom quantity control V, dua ganti menjadi tiga. Enter, nah di sini sudah muncul 15, coba kita cek, di sini sama 15. Kemudian di sini harga Forduner-nya 19.500. Nah, di sini juga di buku bantu persediaan ada harga. Artinya di sini kita bisa menggunakan kalau tadi di kolom ketiga berarti ini kolom, kolom keempat. Kemudian kita kopikan lagi, kedua kita ganti menjadi empat. Nah, di sini akan muncul harganya itu 19.500. Kita cek, betul 19.500. Nah, selanjutnya di kolom jumlah kita tinggal mengkalikan yaitu kuantiti dikali dengan harga. Nah, di sini ada 292.500.000 juta 500.000, sama seperti ini 12 juta Nah, langkah selanjutnya yaitu mengisi kuantiti yang ada pada kolom penerimaan. Nah, untuk melihat apa namanya untuk mengisi ini ataupun sumber data di sini sama yaitu bersumber dari jurnal umum yaitu pada alat bantu persediaan pada kolom penerimaan nah di sini kita coba menggunakan rumus sum if ini juga sama dengan sum if sum if buka kurung ringnya adalah Kemudian kita klik jurnal umum mereknya adalah mulai dari kode persediaan pada C C8 sampai dengan kolom saldo ataupun sampai dengan kolom pengeluaran juga boleh kolom saldo juga boleh kemudian kita blok sampai ke bawah sampai terakhir yaitu S139 kemudian kita tekan F4 kemudian titik koma di sini ada kriteria, berarti di sini kriteria berdasarkan kode persediaan yang ada di buku bantu. Kita klik kode persediaan, kemudian titik koma, yang kemudian di sini ada summary. nah Summring di sini adalah yang mau kita jumlahkan adalah kuantiti pada penerimaan. Kita klik jurnal umum, kita blok lagi kuantiti pada penerimaan, yaitu mulai dari... K139 sampai dengan K8, sampai dengan K8, kemudian F4, kemudian buka kurung, kemudian enter. Nah, Dari sini masih nol. Nah, kemudian harganya, harga di sini adalah harga penerimaan. Di sini adalah kita akan menggunakan nanti harga rata-rata oke yang kemudian sini juga sama jumlah dimana jumlah disini adalah nanti kita juga ber, bersumber dari jurnal umum yaitu pada kolom jumlah dimana kalau kita lihat sini kolom jumlah adalah pada kolom M maka untuk mempermudah sama seperti tadi ini kita kopikan lagi kita kopikan ctrl C kemudian kita klik dua kali di jumlah ctrl V nah kita lihat jumlah ini di jural umum ada pada kolom m maka di sini yang kolom k pada akhir rank, penjumlahan range di sini sum rank kita ganti k menjadi m disini juga sama k menjadi m kemudian enter nah sementara di harga di sini adalah kita bisa menggunakan rumus sama dengan jumlah dibagi dengan kuantiti enter oke okay. yang kemudian di sini juga sama kuantiti pengeluaran kalau kita lihat di jurnal umum kuantiti pengeluaran ada pada kolom n maka di sini kita gunakan juga rumus yang sama seperti yang ada pada kuantiti sini sama pada besok sama kita kontrol c kemudian sk kita klik lagi di pengeluaran. Ctrl C. Kemudian enter. Kita cek lagi di jurnal umum. Kuantiti pengeluaran ini ada pada kolom apa? Itu kolom N. Maka di sini. K kita ganti menjadi kolom N. Enter. Yang kemudian di pengeluaran juga sama. Jumlah. Di pengeluaran pada jurnal umum, ada pada kolom P. Sama ini persediaan kita, klik dua kali Ctrl V, kemudian K. Kita ganti menjadi P, K menjadi P, kemudian Enter. Oke, okay. yang selanjutnya di sini ada kolom saldo. Kolom saldo di sini adalah pasti adalah pengeluaran untuk mencari saldo adalah saldo awal ditambah jumlah barang masuk dikurang dengan jumlah barang keluar. Di sini kita menggunakan rumus matematik sama dengan kuantiti ataupun K9 ditambah dengan e E1, sub11 K10 ditambah dengan E11. Dikurang dengan H11. Hektar. Demikian juga halnya dengan jumlah, yaitu M10 ditambah dengan G11 dikurang dengan G11 heter selanjutnya di sini untuk harga karena kita menggunakan harga rata-rata sama dengan jumlah dibagi dengan kuantiti kemudian enter nah, ini sudah selesai kita membuat satu buku bantu persediaan nah kita coba kita tes apakah sudah bisa berfungsi apa belum. Kita coba satu yaitu N001 pada jurnal umum Katakan di sini ada terjadi pembelian dan pengeluaran kode persediaannya N001. Di sini ada masuk 20. Harganya adalah 19 juta ribu. Jumlahnya 20 Dikali dengan 19 .700 394 Kita cek di buku bantu persediaan Nah disini sudah muncul 20 Dengan 394 Juta Oke okay. Nah disini saldonya sudah bertambah 15 ditambah 20 Sama dengan 35 karena di sini harganya berbeda, maka di sini secara jumlah bahwa total persediaan adalah 686.500.000. Jika dibagi dengan 35 maka harganya sudah berubah. Oke. Nah selanjutnya kalau umpamanya ada pengeluaran, pengeluaran nanti berarti yang kita gunakan harga yang mana untuk pengeluaran harga pokoknya itu harganya adalah 19.614.286. Okay, ini kita kopikan dulu ke buku bantuan umum. yaitu pada kolom pengeluaran yaitu kolom harga. Kita gunakan paste spesial, kemudian kita klik view. Okay. Katakan di sini ada barang keluar sebesar 20 Berarti jumlahnya 20 dikali dengan 19 juta. Oke, di sini 392 Kita coba cek juga bantu persediaan. Ternyata di sini sudah muncul. Nah, harga di sini berarti jumlah dibagi dengan kuantiti. Di 19 juta sama harganya. Sehingga saldo persediaannya tinggal 15, karena sudah keluar 20, sama-sama 20. Kalau pomanya di sini 10, kita ketik, atau 25 kita ketikkan di sini. Nah, di sini secara otomatis di buku bantu persediaan juga akan berkurang 25 dengan harga yang sama. Nah, ini untuk buku bantu persediaan. Nah setelah selesai satu buku bantu persediaan Nah kita cek di buku bantu ada berapa jenis persediaan Oh ternyata ada tiga maka di disini bisa kita copykan sama seperti buku bantu utang piutan kita copykan copy kemudian kita enter kita pastekan di disini kodenya kita ganti jadi dua maka di disini secara otomatis tidak ada saldo yang ada yang adalah saldo awal 25 kita cek di master nomor pembantu 25 dengan harga 21.500 ada nah, di sini juga dengan harga 21.500 yang kemudian kita kopikan lagi kita pastekan lagi kita ganti nn03 03 secara otomatis akan berubah itu saldo awalnya dengan harga 8.878.800. Nah, untuk sementara waktu dalam hal membuat buku bantu sudah selesai, yaitu buku bantu piutang, buku bantu persediaan dan buku bantu utang. Nah, ini untuk sementara waktu yang bisa Bapak sampaikan untuk tutorial langkah-langkah di dalam menyusun laporan -kohanan. Nah untuk tutorial selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya baik terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe agar channel ini bisa berkembang, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh